Halo semuanya, balik lagi di channel Opa. Dan kali ini, Opa mau sharing tentang info terbaru mengenai reputasi brand untuk Ger Group di bulan Desember. Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk Ger Group Korea. Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media interaksi dan indeks komunitas dari berbagai grup, menggunakan big data yang dikumpulkan dari 11 November hingga 11 Desember new jeans akhirnya menduduki posisi pertama untuk reputasi brand di bulan ini dengan indeks reputasi sebesar 5,3 juta frasa yang paling banyak dicari dalam analisis kata kuncinya mencakup attention YouTube dan Besong sedangkan istilah terkait lainnya mencakup Advertise record and selected analisis positif-negatif dari girl group new jeans ini juga mencakup dengan skor reaksi positif sebesar 83,29% sementara itu BLACKPINK harus puas turun satu peringkat dari bulan lalu setelah enam kali menduduki posisi pertama di bulan-bulan sebelumnya, dengan indeks reputasi mereka sebesar 5,1 juta. Red Velvet meningkat pesat sehingga naik ke posisi ketiga dalam peringkat indeks reputasi band sebesar 3,3 juta menandai peningkatan skor mereka sebanyak 98,10% dari bulan November lalu. Sedangkan TWICE tetap mempertahankan posisi mereka di posisi keempat selama empat bulan berturut-turut. Di posisi kelima dilengkapi dengan GIdle Idol yang berhasil naik satu peringkat dari bulan November lalu. Berikut ger lainnya yang termasuk dalam top 10 brand value di bulan Desember di posisi keenam ditempati oleh Girls generation yang harus turun satu peringkat dari bulan lalu yang menduduki posisi kelima di posisi ketujuh ada Lee Serafim yang berhasil naik tiga peringkat dari bulan lalu sedangkan di peringkat kegelapan ada Oh Michael turun satu peringkat dari bulan lalu yang berhasil duduk di posisi ketujuh di posisi kesembilan ada Woju Sonyu yang naik tiga peringkat dari bulan lalu sedangkan IVE harus turun drastis sebanyak tujuh peringkat dari bulan lalu yang menduduki posisi ketiga dan itulah dia informasi mengenai peringkat reputasi brand Girl Group Korea untuk bulan Desember semoga info ini menghibur teman-teman semua ya dan jangan lupa tetap Stay di channel ini, jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe supaya Opa tetap semangat untuk postingan selanjutnya. Dan see you again di postingan yang selanjutnya. Thank you.